gimana sih? rajin dong? halo guys, Assalamualaikum semuanya kembali lagi di channel saya pendek sekaligus dan di video kali ini di sini saya akan mengembalikan video-video yang ya. oke kita langsung aja sima satu per satu video -nya. oke lanjut ke persiapan yang kedua oke lanjut ke persiapan yang ketiga Oke, okay, lanjut ke presiden keempat ya. Oke, okay, lanjut ke presiden kelima. lanjut ke presiden yang ke enam. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke 7 ya. Oke, okay, lanjut ke presiden kedelapan. Oke, okay, lanjut ke presiden tersendiri. oke okay, lanjut ke versi yang ke sepuluh oke okay, lanjut ke versi yang ke sebelas persida ke yang ke-12 Oke okay, lanjut ke persida yang ke-13 ya Oke, okay, lanjut ke versi yang ke empat Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-15, ya. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-16. Jika cinta sementara Maka SS Selamat menikmati Selamat menikmati Oke lanjut ke yang ke-17 ke Oke lanjut ke versiode yang ke delapan belas Oke lanjut ke versiode yang ke sembilan belas Jika berselain ke-20, oke guys, jadi mungkin segitu aja, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.